cek cek cek welcome back cuy balik lagi bersama gue coy RTS gaming ya cuy ya di sini gue main kata popolimpus cuy cuman bawa modal dua ribu ya cuy ya kita main receh aja cuy yang belum tahu gue main di mana gue main main di pop 77 sama di asia 77 cuy ya yang mau daftar silahkan daftar linknya ada di kolom komentar coy ya silakan daftar cuy pokoknya cuy ya buat kalian semua jangan lupa di like like -nya juga cuy ya, komen-komen komen aja. <tuh> Oke, okay, kita nyari gratisan aja dulu cuy. Kita cari cari gratisan dulu berarti Kita turbo 20 gas yuk meluncur brong berang botong kat yuk dapet yuk gratisan yuk. <tuh> nggak nyambung juga ya anjing. Nggak nyambung juga goblok goblok. Ambil ngerokok juga kita cuy. Aku aja dapat skater 4 ya kan. Oke, merah gue juga jadi, cuy. Cakep. Oke, kasih birunya dong. Nice, cakep, kasih merah. Nice, kasih biru. Wait, skater wait, 3 doang again yuk. Tolong kasih yuk again, cuy. Ayo hey, sketernya again itu Brodi, Brodi. Nah, gelo coba tolong dipecutlah. Tolong dipecut dulu Brodi, Nggak ya brody brody Nggak dipecut-pecut itu Brodi, Nah kasih cincin elk Eh nggak dikasih cincin brody Kita lanjut cuy Wih naik bet ya Gaslah. Gas lah Gas Pancing 15 gocok nggak nyangkut cok Bangsat banget cuy Nah, mampus lu, dapet juga, gua co. Iya, yuk berang-berang gua -berang tongkat berangkat juga, nggak berangkat nyangkut nah. piala co, iya cakep co, kasih birunya co, co biru gua co, nuah cakep lu Broli, pecut lagi us. Oke kali empat juga nggak apa-apa cuy, kali empat juga nggak apa-apa cuy lumayan, 146 cok co nambah-nambahin, cow lumayan, cuy, lumayan, lumayan, lumayan naik, nice, cakep, dikasih kali tiga cincin gue cuy, cincin gua kagak connect brodi, kagak connect cincin gua brodi, brodi, brodi, gimana? ini brodi unabi, biru gua juga jadi, cok oke, okay. ay makwata gua kurang dua, brodi, kasih birunya, cuy, nice, ungunya yuk, tai kuning, ungu kurang dua semua, nah, cakep sekitarnya tambah sepin yuk. Ayo goblok, goblok. Nah, cakep. <tuh> Ayo dong. Nice. Ayo dong Brodi. Tai nyangkut lagi masa gue dikasih balik modal doang anjing. Kasih balik modal doang Brodi, gimana ceritanya ini dah. Les. Nah. Lesnya pecut yuk. Tolonglah Us. Yus ganteng, ciger, modar lu kabelan kasih cincin, oke oke oke, brody, dem, oke lumayan cuy, kita dapat nice nice nice, kita dapat nice, oke dapat 5740.000 ya cuy ya, oke cincin gue jadi nice, kasih kuningnya Brodi. oke kasih piala. Nah piala gue jadi coba, andaikan dipecut gitu ya kali limpul gitu atau kali 50 lah pakai, <tuh> cuma tetap lanjut nyari gratisan mungkin, co. Lanjut terus kita nyari gratisan. Gas yuk. Takut aja dapat gratisan lagi nih, co ya. Gue yakin dapat gratisan lagi cuy Gue yakin bener dapat gratisan lagi. Ayo dong. Nice, cakep pasti ungu. Ayo ungu kuning gak ada yang jadi tadi, Cok. Ungu kuning gak ada yang jadi, Gue coy. Nah, cincin gua konek yuk. Cincin gua konekin dulu. Nice, cakep, kasih biru. Oke. Okay. Piala. Ah, piala gua, Brodi. nah, coba tolong lu pecut pecut peler kali 50, pecut atuh cuo kali cepek kayak gitu ya kan <laughs> Kalau nggak kali 500, modar kebian itu cuo <laughs> punya nyali ayo dong bantai kami coba di, di dudak deng deng wet's skaternya 3 dong cuy sekitarnya 3 doang brodi brodi gimana ceritanya ini andaikan kali 50 nyangkut gitu ya coy ya andaikan kali 50 atau kali cepet gitu nyangkut Wih, brody brody ew jam hmm, mampus lu coba tolong pecut oke kali 10 bang haha mati lu, bang oke lumayan 400.000 cuy di jalan cuy lumayan cuy kita di jalan dapet cok, terbaik lah 700.000 ya lumayan ya. gue butuh kali 50 atau kali cepet cok, biar gue JP gede cuy. Biar gue JP gede cok, <tuh> andai dapet kali seratus. Bisa kah? kau meit wah nyangkut juga lu mati lucu cok, cok. iya jeger modal lucu mampus lu sama gua mati lu dapat juga lu anakan jeng terbaik nih cok ini yang kita rasakan kemurnian ya kan Anjay kemurnian kemurnian kita dapat sensasional brodi Dapat sensasional enak bener cok, enak bedah anjay enak bedah main <gumayan> kita profit ada ini kita sejuta setengah ya, cu ya ada ini kita sejuta setengah maca ada ini kita sejuta setengah cuy Oke dapat berapa ini goler sejuta 690.000 cuy ya pokoknya langsung aja gue sini undur diri cuy ya gue pamit pokoknya thank you banyak buat semuanya yang udah komen dengan like juga pokoknya dikulum dikunya assalamualaikum semuanya brodi brodi eu pokoknya masih hati, -hati buat kalian cuy ya salam sensasional brodi brodi brodi eu